Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke Youtube channel aku ya Elin Herlina Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih Seperti biasa ya Aku mah beres-beres rumah Nyapu, ngepel Dan aku mau ganti spray gitu dan itu udah seminggu ya nggak aku ganti spraynya dan sekarang aku mau ganti oh ya teman-teman semua apa kabarnya nih teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin lanjut ke videonya ya teman-teman ini tuh hari minggu ya dan aku tuh beres-beres di sore hari gitu sekitar jam 3 gitu Karena aku tuh tadi pagi mager banget ya males gerak Dan tadi tuh aku cuma yang pagi-pagi udah nyuci aja nyuci pakaian dan Diam aja gitu ya males-malesan di kasur gitu dan di rumah tuh emang banyak banget orang ya teman-teman tadi pagi tuh anak-anak pada di sini pada nonton TV gitu. Karena saudara-saudara aku tuh TV-nya pada rusak gitu ya. Dan kebetulan juga TV aku tuh yang dulu yang tipis juga rusak dan untung aja masih ada TV tabung ini. Alhamdulillah masih bisa dipakai gitu dan gak tahu kenapa ya pada kompakan TV-nya pada rusak gitu Dan kalau hari Minggu tuh di kampung pada seru ya pada nonton kartun rame-rame gitu Dan di kamar tuh masih ada keponakan aku ya sama anakku yang kecil pada main di kamar aku suruh diam dulu ya di disitu karena aku tuh mau bikin video kata aku ya gitu dia tuh nurut dan oke okay katanya lanjut aku mau nyapu ya dan ini udah beres ya nyapu sama ganti spray dan aku mau nyapu depan rumah aku nih yang ruang tamu lanjut aku nyapu ke area ini ya teman-teman. Dan tadi tuh banyak banget ya mainan anakku berserakan. Dan aku tuh rapihin dulu tadi. Oh iya teman-teman, gimana nih? Teman-teman cara agar mengembalikan mood ya. Karena kadang kalau lagi nggak mood tuh susah banget ya mau ngapa-ngapain. Bisa tulis di kolom komentarnya ya, teman-teman. Kalau aku sih cara aku agar ngembaliin mood aku tuh dengan cara tidur atau aku main HP gitu atau main keluar rumah gitu ya, teman-teman. Setelah itu tuh aku baru semangat lagi. Dan seperti hari ini tadi pagi, aku tuh mager banget, ya teman-teman. Makanya, ini tuh sore aku bikin videonya. Lanjut, aku mau ngepel, ya teman-teman. Dan nanti sore tuh, aku mau ke depan gang rumah aku, ya mau lihat bus telolet gitu di kampung aku tuh suka rame banget ya teman-teman kalau hari minggu di sore hari tuh banyak banget bus telolet lewat pada joget-joget gitu nanti aku mau kesana ya teman-teman sambil healing-healing sedikit ya teman-teman dan ini tuh udah hampir selesai ya aku ngepelnya Oh ya, teman-teman, jangan lupa untuk bantu channel aku ya, dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa, pencit tombol merahnya ya, teman-teman. Oke, okay, ini udah hampir selesai ya, teman-teman, untuk ngepelnya dan alhamdulillah rumahku udah bisa rapih lagi ya teman-teman walaupun nanti sebentar lagi pasti berantakan lagi dan lanjut aku mau main ke depan gang rumah aku ya oh ya kalau teman-teman lihat video shot aku tuh banyak banget tentang jalan ya maaf ya karena memang rumahku tuh deket banget sama jalan raya besar ini ya itu jalan yang mau Kasih ke, ke Bandung sama ke Jawa pasti lewat sini ya, teman-teman. Dan ini eh, aku udah ha, jajan gitu ya di warung sambil jajan gitu sama anak aku. Oke, terima kasih yang telah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.